ini gua uh bisa tembus-tembus angin ah, di gergotnya unik ini masuk nih gua mau bilangin Google. oh udah nyamuk gimana sih ya, kabur belakang okay. astaga first blood kayak paling gak aku sudah habis semuanya perhelatan biasa lah di copy kan tentang standar itu dulu bisa nge-record, itu juga kalah satu, mungkin judulnya bakal gameplay kekalahan, mungkin kalau gua upload. Kapan ya, aja lah. Tidak. Tidak ada, ada dibawah, kan? Gua takut nge nih Tidak, kan juga kan, kan. Ini 45. Oh shit. Yang, yang di gua di hp -nya. Di? di atas buat tangga gimana anjir oh udah iya, ada gimana musiknya nih itu <tuk> ah, Engga, enggak, enggak. enggak aja biar ya gitulah